Oke Pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial bagaimana cara mengatasi Elgato yang tidak bisa dicolokkan ke PS4, nanti bakal muncul no signal dan kayak cuman kedip-kedip doang. Dan kalau kalian lihat ke elgato itu kayak ada ya mungkin lampu merah mungkin yang muncul gitu ya. Dan sebenarnya untuk cara mengatasinya gampang banget, kalian cukup ke PS4 kalian dan kalian cukup ke settings ya, kalian cukup ke settings dan kalian cukup ke sistem di bagian bawah sistem dan sini tinggal kalian pilih yang enable HDCP nya kalian pastiin off karena kalau di on ini nanti nggak akan bisa uh, ke capture oleh Elgato gitu dan kalian harus uh, pakai monitor atau TV dulu untuk ngedisable disable untuk yang HDCP ini dan setelah itu kalian bisa colokin Elgato kalian dan nanti akan muncul lagi ya untuk caranya gampang banget cukup simple tinggal matiin aja HDCP dan udah gitu ya gitu doang dan ini ya, kayaknya cukup segitu doang sih untuk videonya dan thanks for watching bye bye